Peniroka Velda yang kita kenal, bahwasanya Velda ini ya, kampungnya itu cantik, guys. Ya, banyak sekali istilahnya, requestan dulu-dulunya, video-video yang dulu itu banyak, teman-teman. Ketika saya reaction pasal perkampungan, maka Velda adalah istilahnya banyak rekomendasi daripada teman-teman, karena Velda ini kayak kampungnya itu cantik banget, tertata rapi. So, saya ingin tahu istilahnya 20 artis siapa saja di sini, yang mana asalnya daripada felda Oke okay, so jom kita tengok videonya guys let's go Wow Siti Oh Siti asing oke ini terus Oh, dapat penghargaan juga aktif di bidang seni suara Hmm, keren sih. Ahmad. Oke, okay, Abdurazak Ahmad. Antara penyanyi yang banyak membawakan lagu-lagu rakyat negeri pahang. Bila juga sangat aktif di bidang lakonan. Antara nama popularnya ialah Kampung People, Kampung People, Kampung Orang. Okey. Ramad Tohar, Ramad Mega yang popular menulis lagu Bayangan Gurawan ini masih aktif menerusi acara menyanyi serta sangat aktif dengan dunia perniagaan dan networking. Anak Felda dari Johor Baru ini terus bertahan hingga kini tidak menjadi kebanggaan warga Felda Wow Keren ya Asmawi Ani Asmawi Ani Nama yang sangat terkenal sebagai anak penuh ke Felda Yang sangat berjaya sekaligus menaikkan nama Felda ke seluruh negara Wow Mawi yang kini aktif sebagai DJ Redo turut aktif menjadi produser film. Tepat oh. film keren ini, Zim, -Zim Ala Kazim sedang rancak menjalani penggambaran dan beliau sendiri pindah sebagai pengarah film. Keren. Mawi ya, putri Serbia, anak kelahiran Federlazah tunggal si perak ini tidak asing lagi bagi pinak film lawas sekitar tahun 80-an dan 90-an. Oh, anak Felda juga ya tahun 80-an 80 ya. Menurut si film klok 99 berjaya mencuit hati para penonton pada Wow. Bisa dikatakan Felda ini kampung artis gitu. Bagaimanapun perkembangan kini gadis belasan pipik ini tidak dapat diketahui sama ada masih aktif ataupun tidak. Oke. Okay. Eh jadul banget sih Tajul Arif Tajul Arif Adik pada Aceh Spin, Awis dan Kalis ini Kesemuanya merupakan kelahiran dari Fadra Senayan Negeri Seminan Oh oke okay. Penyanyi yang populer di lagu Sedalam Dalam Rindu ini Meneruskan legasi abangnya Aceh Spin Yang meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya hari Siti Haja. Haja. Siapa yang tak kenal orang kuat dunia seni suara Tanah Air, suara wakil dari Fajar Syuhatu Hulu ini, yang mungkin begitu ramai sekali anak muridnya. Program-program yang di TV, maka inilah orangnya di sebalik Taibin membantu penyanyi-penyanyi memperbaiki vokal masing-masing. Along. Oke okay, siapa enggak kenal ini again Oh sorry ini sebagai anggota kebenaran Exist pecinta lagu dan boom music beliau banyak berjasa membantu menaikkan artis-artis tepatan walaupun sekadar di belakang Tadir saja. betul pihak Venda juga tidak pernah melupakan beliau apabila sering diundang menyertai program-program hiburan anjuran mereka adift uh. Mungkin peminat game ini kurang mengenai beliau. Bagaimanapun sekitar 80-an 90 -an. anak kelahiran sedar sungai Sunepak ini popular melukis. Oke. Be my be tangtu dan sering menerima undangan berlawak di kaca TV. Oke, okay, di sini saya kurang ngerti juga, guys. Karena Felda buka bukan, bukan Kampung Felda mungkin ya atau gimana, guys. Jadi apa ya, beda-beda uh, ada yang faham, Johor Bahru, Selangor apa setiap negeri itu ada macam tu, Felda tu, saya tak faham jugalah eh, komen lah kat bawah guys, saya tak faham ni bagaimanapun Aziz Koso masih aktif hingga kini dengan menerima undangan berlawak dan menitri berbagai-bagai Okey. ujang samudera Ujang Samudra, Ok Wow. Ujang anak klereng telah dapat intimu sesama jhoh ini mengejutkan masyarakat. Oke, okay, Johor. Sendiri, ya Allah, innalillah. Semoga roh beliau Amin. Azmi Karim Busters ramai tidak tahu Azmi Saad berkebolehan okay. berfantastik daripada tengah roh persingju. Sok ah, okay. yang sangat berdaya di perantauan. Selain bilang nyanyian, Azmi juga mula mengjinakkan diri dengan bilang lawak jenaka. Muzikal lawak superstar menjadi destinasi terkenal beliau. Oh, yang amat dikenal dengan kumpulan Baskesnya yang sering menghiburkan oh, orang ramai di hadapan Kompleks Sogo telah dicungkil bakatnya oleh kumpulan KRYO. Oke. Okay. Dari Felda juga ya. Oh, ini juga dari Felda. Baru tahu. Kontroversi Malaysia yang semua. raja kontroversi menjadi <SILEN> penyanyi dan pelakon. Bandar sih. Anak penokohan saja kacau Kuala Lipis Pahang yang sentiasa Pahang terbukti kontrol seperti ini. Lamun ramai yang menganggap ini sekadar strategi perniagaannya sahaja. Betul betul. Chef Wan. Chef Wan. Siapa yang tidak kenal tokoh besar dunia masakan tanah air? Syekhwan seorang anak penuh ke falda sungai Koyan Pahang Ini ternyata mengangkat martabat falda ke tempat yang lebih tinggi Wow keren Selain itu Syekhwan juga turut mencuburi bilang lakonan Film dendam oh. antara film lakonan beliau yang sangat berjaya Oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay. Handsome ya eh? Amran Amran Ismail, Ismail. Amran Ismail atau juga dikenali sebagai Putra Amaris seorang penyanyi dan pelakon tanah air dari Pulau Terbalu Banyak drama-drama populer lakonannya tersiar di TV bukan setakat pelakon di Malaysia saja. Putra Amaris kini turut berlakon di oh, Indonesia juga. Mak Jenin cucu Raja Kebayan. Eh hey, baru tahu guys. Mak Jenin cucu Raja Kebayan. Okay. Pulang lala. lala. Kok? Kumpulan yang berasal dari peda gedang sahulusanggau ini terdiri dari berkat kartun. Oh ini jadul tak... nih mesti. Dah lama banget Kumpulan kayaknya itu. Bukanlah penyangi sekalipun, namun kartunis bertiga ini sudah populer di kalangan peminat kartun dan komik tanah air. Oh. Kumpulan saja nama kartun yang mereka gunakan pasti ramai yang sudah pun mengenalinya. Lemburok, oke, saya tak faham tuh. Oke okay, Sufian Suhaimi Oh ternyata ada Felda guys Sedak saya tadi Betul betul sedak sedak Saya suka Betul Selain itu Sufyan menjadi artis pilihan setiap kali Dia adakan rock show oleh pihak FALDA Aham yang telah menyertai satu konsep besar terdiri dari anak FALDA yang berjaya sebagai artis Seramai 17 orang Oh mantap tujuh anak FALDA akan beriakan Okey Hari Peneroka ini tu apa eh Suhaimisha Oh intim Okey Okey merupakan warga Felda teman di Triang paham. Oh Felda juga ternyata termasuklah TikTok setiap hari kita dapat melihat gelagat lucunya di TikTok bersama istri tercintanya Inanaknya Opi Panji Opi merupakan penyanyi kumpulan Panji yang popular dengan lagu Semirat Opi Anak Oh dah lama ini telah melahirkan beberapa album bersama kumpulan Panji dan tahun 1967, mereka berpecah Opi Oh Yang merupakan kumpulan gas Ok, ok, ok, ok Opi telah meninggal dunia pada 2018 Inalela Oh, siapa ni? Q-Hider Q-Hider Nama besar dalam dunia lakonan tanah air Bawalah WhatsApp apa saja pun mesti menjadi watak baik, watak jahat Semua pernah dibawanya Oke. Okay. Itulah kelebihannya ada pada Q Haider anak kelahiran Perda Taip Anda Kulai Johor ini. Kulai Soal Johor. Dia berkata pun Linda, Q mengatakan bila berbangga menjadi anak Perda, tiada apa yang perlu dimalukannya. Betul, betul. Harus bangga lah dengan tanah kelahirannya kan. Jalil, Jalil Hamid. Inilah legenda dunia hiburan tanah air kita. Wah wow, legend. Pengacara dan pelawak yang tersohor. Uf, penyanyi pelawak agen lakonan woi. perasaan penonton. Lagu ayam Oh, oke. Okay. Lagu Rayo Delangannya sangat populer setiap kali musim perayaan tiba. Wow. Itulah kibatannya anak Federal Cahaya Baru Masai Juhoin. Dunia seni sudah menjadi darah dagingnya. Keren. Oke okay guys, itulah tadi 20 artis berasal dari Veronica Velda guys Dan saya kurang paham juga ya kan istilahnya Velda ini karena banyak sekali Di Joho ada di Pahang, Selangor dan lain sebagainya Oke okay. So, sini saya akan coba membaca komentar-komentar dari -komentar daripada Nedijen Apa istilahnya sebenarnya ya Ken? Ah, Ini menunjukkan anak-anak dari Velda pun mampu berjaya Macam anak-anak bandar yang tak perlu bersusah sangat Oh, tanya anak-anak Velda yang punya wawasan Semoga terus berjaya di dunia dan akhirat Memang ramai anak Velda yang berjaya di bidang seni Seperti Rohana Jalil, anak Velda lembaga hmm, Endow Mersing Oke okay. Uh, kenapa anak Felda pun Macam anak-anak lain juga Betul lah layak berjaya dan tiada eh saya, saya saya pun macam Eh kenapa anak Felda tu macam Kenapa tak bangga macam tu kan Kena bangga lah dengan tanah kelahiran kita Mau lahir dimanapun Kita kena bangga eh kan Aku anak Felda berjiwa seni tapi belum rekam lagu Seorang lagi My friend I lantara okay. Saya belum menemukan jawaban saya bahwasanya Felda tu gimana ya eh, guys Istilahnya kampung Felda itu apakah banyak atau gimana gitu atau bisa jadi Felda ini di tengah-tengah jadi ada yang masuk ke Selangor ada yang masuk ke apa tadi itu Johor Baru dan lain sebagainya saya kurang tahu pokoknya komen di bawah ya teman-teman sekalian dan buat teman-teman sekalian yang mempunyai jiwa seni dari manapun kalian berasal tunjukkan seni itu tunjukkan kreativitas tunjukkan istilahnya kebolehan kita semua agar semua orang tahu dan kita dapat istilahnya ya menunjukkan bakat dan juga uh, Keistimewaan kita seperti itu Jangan malu guys untuk menunjukkan Kebolehan kita Karena dengan kebolehan itu Kita insya Allah akan dipandang oleh orang Ya kan Maksudnya dihargai dan juga dihormati Pastinya kalau istilahnya kita di jalan yang betul. Jangan pernah malu untuk menunjukkan kebaikan. Jangan pernah malu karena menunjukkan kebaikan itu salah satu istilahnya uh, cara kita agar kita itu mendapatkan manfaat daripada kebaikan itu sendiri. Kalau kita istilahnya menyebarkan keburukan, maka itulah yang harus kita malu seperti itu. So, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe channel saya. Dan ini berasal dari channel Multi TV Azom. Jangan lupa untuk di Like, share, komen, dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh